Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi bersama saya di channel ini di video ini kita akan membahas tentang ramalan cancer di tahun 2021 namun sebelum kita ke ramalannya buat kamu yang baru bergabung alangkah baiknya Klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang bentangnya tersedia di kolom deskripsi baik di sini saya informasikan terlebih dahulu bahwasannya ramalan ini bersifat umum dan tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, stay terus di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan meramal kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Cancer di tahun 2021. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Cancer di tahun 2021. selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang cancer di tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan bisnis dan usaha seorang cancer di tahun 2021 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang cancer di tahun 2021 Baik jika pakar per kategori sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang cancer di tahun 2021 pertama kita akan mengambil support energi kepada kesehatan seorang cancer di tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang cancer tentang keuangan Selanjutnya kita akan mengambil kategori pekerjaan dan karir seorang Cancer di tahun 2021 Selanjutnya support energi tentang hubungan asmara seorang cancer di tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan atau yang mempersingkat dan memperjelas suatu ramalan zodiak cancer di tahun 2021. Oke, setelah kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama, kita akan membuka kartu kesehatan seorang Cancer, dan kartunya adalah Four of Sword ataupun 4 pedang. Secara umum, Four of Sword itu diartikan menemukan kekuatan dan melakukan refleksi terhadap diri sendiri, ataupun bisa dikategorikan membutuhkan istirahat yang penuh ataupun membutuhkan istirahat yang ekstra, di tahun 2021 jadi untuk kesehatan seorang cancer di tahun 2021 ia membutuhkan istirahat yang full dan istirahat yang maksimal serta istirahat pada waktunya dan ia harus fokus untuk memperhatikan pola istirahat untuk memperbaiki kesehatannya di tahun 2021 dikarenakan kesehatannya sedikit menurun di tahun 2021 di sini juga diperlukan seorang cancer merefleksikan diri ataupun menenangkan diri sejenak agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dan untuk support energi tentang kesehatan cancer di tahun 2021 adalah King of sword secara umumnya King of sword itu diartikan seorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya serta orang yang lebih senior daripada seorang cancer tersebut. Di sini seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah senior daripada seorang cancer akan memberikan masukan serta motivasi kepada seorang cancer agar seorang cancer menjaga dan melihat kesehatannya di tahun 2021. Seseorang tersebut memberikan masukan dan sangat memberikan motivasi yang positif kepada seorang cancer di tahun 2021 untuk menjaga kesehatan dan untuk keuangan seorang cancer di tahun 2021 adalah two of pentacle ataupun dua koin. Secara umum two of pentacle itu diartikan suatu kestabilan ada dalam kategori dapat mengontrol keuangan dan pendapatan lebih bagus lagi di tahun 2021. Jadi untuk keuangan seorang cancer di tahun 2021, keuangannya tidak akan mengalami apa-apa, tidak akan mengalami gangguan. Dia akan dapat mengontrol keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021. Namun di sini menggambarkan seorang cancer akan memulai satu langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi di sini keuangan cancer di tahun 2021 stabil-stabil saja, namun dia akan mengambil satu langkah untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi di tahun 2021. Dan support energi yang didapatkan oleh seorang Cancer adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita dewasa ataupun seseorang wanita yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini kelihatan keuangan seorang cancer didukung dan dimotivasi serta disupport penuh oleh seorang wanita yang sudah dewasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang pasangan. Di sini seorang pasangan akan turut dan ikut serta memperhatikan serta mengkontrol dan ikut memberikan support kepada seorang cancer agar mengambil langkah dan dapat menunjang keuangan lebih bagus lagi di tahun 2021. Selanjutnya kita ke kartu karir pekerjaan seorang cancer dan kartunya adalah. S of one secara umumnya S of one itu diartikan permulaan ataupun awal mula karir jadi disini untuk karir seorang cancer di tahun 2021 ia akan memulai karir yang baru dan ia akan memulai suatu pekerjaan yang baru di tahun 2021 dengan bertujuan untuk menunjang karir ataupun keuangannya yang lebih bagus lagi di tahun 2021 di sini kartu keuangan yang mensupport kartu karet itu diperlihatkan cancer akan mengambil suatu langkah untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi dan disimbolkan dengan kartu Ace of One yang berarti akan memulai karir yang baru serta pekerjaan yang baru di tahun 2021 dan untuk support energi seorang cancer adalah Queen of One secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini kelihatan karir seorang cancer, pekerjaan seorang cancer didukung penuh oleh seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan yang berada di depannya saat ini. Jadi di sini kelihatan karir keuangan sangat didukung penuh oleh seorang pasangan cancer di tahun 2021. Dan untuk kartu hubungan asmara seorang cancer adalah 5 of cup ataupun 5 piala. Secara umumnya, 5 of cup itu diartikan Berjuang atau berusaha melepas masa lalu dan melihat kondisi serta melihat peluang yang masih ada bersama seorang pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi, di sini kelihatan dua KAP itu adalah sebuah masa lalu dan tiga KAP itu adalah masa depan bersama pasangan. Jadi, di tahun 2021, sewa cancer akan berusaha melupakan mantan-mantannya ataupun melupakan masa lalunya yang kelam. Dan ia akan berusaha mendapatkan kebahagiaan bersama seorang pasangan, dan di sini kelihatan jelas bosan yang pasangan sangat mendukung karir pekerjaan seorang Cancer, sehingga akan mendapatkan kebahagiaan di tahun 2021 dan untuk support energi yang dapatkannya adalah King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seorang pria dewasa yang sudah matang pikirannya, ataupun yang sudah lebih senior daripada seorang Cancer sendiri. Jadi di sini seorang Cancer berusaha merupakan masa lalu dan melihat peluang bahagia bersama pasangannya. Di sini seseorang yang sudah dan daripada seorang Cancer akan memberikan masukan serta memberikan jalan keluar kepada seorang Cancer agar mendapatkan kebahagiaan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 bersama pasangan. Dan untuk kartu kesimpulan seorang Cancer adalah The Moon. Secara umumnya demun itu dapat diartikan hal-hal yang menjadi kemungkinan terjadi pada kehidupan seorang cancer di tahun 2021 Jadi jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu kesehatan cancer, cancer butuh merefleksikan diri di dalam suatu kategori yaitu kategori istirahat yang lebih penting Dan disini seorang yang memberikan masukan dan memberikan cara bagaimana mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Jadi di sini demun menandakan kepada seorang cancer kesehatan cancer kemungkinan akan turun di tahun 2021. Dan jika demun kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang cancer di sini kelihatan Keuangan cancer di tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa Namun ia akan mengambil satu langkah untuk menunjang keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 Dan dukungan yang ia dapatkan adalah dukungan serta motivasi yang penuh dari seorang pasangan yang berada di depannya saat ini Dan Demun sini mengartikan Keuangan cancer memang tidak akan mengalami apa-apa Dan kemungkinan seorang cancer akan dapat menunjang keuangan yang lebih bagus lagi di tahun 2021 dengan mengambil satu langkah Dan didukung oleh seorang pasangan Dan di sini jika kartu demun Kita gabungkan dengan kartu seorang cancer Seorang cancer akan memulai pekerjaan baru Serta memulai karir yang baru di tahun 2021 Dengan dukungan seorang pasangan Dan demun sini menggambarkan Seorang cancer akan memulai Dan berkemungkinan memulai Bisnis serta usaha sampingan yang dapat dikategorikan itu adalah bisnis yang dapat menunjang keuangan kar seorang cancer di tahun 2021 dengan dukungan penuh dari seorang pasangan dan di sini jika kartu demun kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang cancer seorang cancer berusaha melupakan masa lalu dan berjuang untuk melepas masa lalunya dan mendapatkan kebahagiaan bersama pasangannya hubungan asmara seorang cancer akan mendapat dukungan atau motivasi yang penuh dari seseorang yang lebih tua daripada seorang cancer ataupun yang lebih berpengalaman jadi di sini kemungkinan yang terjadi untuk hubungan asmara cancer ialah ia akan berhasil melupakan masa lalu dan berhasil mendapatkan kebahagiaan bersama seorang pasangan di tahun 2021 dan untuk angka keberuntungan seorang cancer di tahun 2021 itu berada di angka